ada yang memang pada saat kita buka kine master di HP kita langsung dia force close sendiri ya seperti ini dan ada juga yang dia minta pembaharuan dan otomatis nanti akan diarahkan ke playstore untuk memperbaharuinya dan jika kita download maka nantinya pasti ada watermark pada proses export videonya ya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 jadi untuk cara mengatasinya itu sangat mudah sekali cuy pertama kita cek dan pastikan terlebih dahulu pada hp saya ini sistem informasi ponselnya bisa kalian lihat ya sudah saya upgrade ke versi miui 13 global 13.0.3 stabil oke kita kembali pada homescreen dan selanjutnya kita buka kandemasternya ya nah ini dia, jadi ketika kita membuka krim masternya, langsung force close ya teman-teman krim -teman. masternya versi F6 ya bisa kalian lihat versi F6.0.4 dan biasanya jika terjadi kasus seperti ini, tinggal dihapus cache atau hapus data ya nah maka krim masternya akan kembali seperti semula namun pada kasus ini, tetap aja nggak bisa ya teman-teman seperti ini Sekarang kita uninstall aja untuk KineMasternya yang versi ini Oke untuk cara atasinya Yang pertama kalian bisa download Master versi MIUI 12 dan 13 nya Pada link yang sudah saya sediakan pada pin komentar video ini ya teman-teman Bisa langsung kalian download dan install seperti biasa Dan ini khusus buat sahabat semua yang mengalami kasus rupa ya jadi tidak saya password untuk filenya nah selanjutnya jika kalian sudah download untuk aplikasinya sekarang langsung aja ekstra terlebih dahulu menggunakan zarchiver kemudian langsung aja kita klik install aplikasinya dan kita akan buktikan bersama ya apakah cara ini berhasil ataupun tidak Oke, sahabatku semua. Sampai sini masih aman ya? Dan untuk hasil export video di sini tidak mengalami kendala. Dan ketika kita play video hasil export tadi, tidak terdapat watermarknya ya, atau versi pro yang premium ya. Oke cuy, dan berhasil ya. Nah, jadi untuk kalian yang mengalami kasus serupa, yaitu kayak Master error atau force close, dan lain-lain seperti tadi.